Ikan hiu kehilangan gigi lebih dari 6.000 buah setiap tahun dan gigi barunya akan tumbuh dalam waktu 24 jam Semut dapat mengangkat beban 50 kali berat dari tubuhnya Rata-rata mulut manusia dapat menghasilkan air ludah sebanyak 1 liter setiap harinya Wah banyak sekali ya Kalau satu minggu bisa buat mandi tuh Mengunyah permen karet saat mengupas bawang putih mencegah kita dari menangis. Hewan yang satu ini sudah pasti pada kenal, dong! Ya, siput! Siput bisa tidur selama 3 tahun. Memakai handphone sambil menelpon selama satu jam dapat mengembangbiakan bakteri dalam kuping sebanyak 700 kali lebih cepat. Wah, beranak-pinak ya mereka di sana! Udah pada kenal dong dengan hewan yang satu ini yang mirip sekali dengan buah kurma? Ya, kecoa. Kecoa bisa hidup 9 hari tanpa kepala dan akan mati karena kelaparan. Hewan air yang satu ini hanya mempunyai daya ingat selama tiga detik. Oleh sebab itu, jika pancingmu terlepas dan kamu kasih umpan kembali, bisa jadi ia akan kembali memakan pancingmu. Boleh dicoba ya. Tapi harus dipastikan, kamu harus mempunyai sifat yang sabar. Burung ini kalau lari sangat kencang. Ya, burung unta. Mata burung unta ternyata lebih besar dari otaknya. Syukur-syukur matanya tidak lebih besar dari kepalanya berdiri dalam jangka waktu yang lama tanpa menekuk lutut sama sekali akan membuat kita pingsan gimana? mau mencoba tidak? kalau penasaran boleh dicoba tapi pastikan kamu tidak sendirian ya